Dolar New Zealand (USD) bullish, waspadai fase konsolidasi. Bias harian pergerakan dolar New Zealand (USD) terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0,66531 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0,66257. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212.